Welcome back, ha. kembali lagi kita bermain dengan neng inches bosku. Oke kali ini gue bawa modal seratus ribu ya bosku. Gua bawa modal seratus ribu gak usah banyak-banyak karena seratus ribu juga udah gede ya bosku. Karena kalau kita bawa modal banyak nanti kita jadi jutawan bosku Enggak deh ya. Tergantung hoki ya masing-masing ya bosku. Oke kali ini gua coba berbagi pola-pola gacor ya boski ya? pola-pola yang gua mainin ini sangat-sangat-sangat amat gacor ya boski ya? boleh dicoba anjir kali 10 nya ga connect tuh tadi boleh dicoba yang mau coba yang belum pernah coba bermain game ini gua saranin jangan coba-coba main ini, bos, ya boski buat anak kok coba-coba eh buat anak main game ya? main game coba-coba jangan dicoba-coba ya boski ya nanti ketagihan kayak gua ini repot ya Hmm, kalau menang terus kayak gua, kalau misalnya kalah terus ya aduh karena gua gak maruk ya bos kayak gue gak marup, gue maruk, gua gue serakah jadinya ya menang karena kita udah dapet profit 10% eh 10% 100%, 100% langsung auto kita WD 100-200% ya ya siapa tahu langsung jackpotnya gede debel untung 50 ribu ambil sikat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 website kesayangan gua ini silahkan aja kalian coba bagi yang belum pernah coba di website ini bagi yang sudah pernah coba di website ini silahkan coba lagi ya bosku dicoba lagi di tes lagi akunnya bosku bagaimana kalian main di website yang gua mainin ini websitenya gacor nggak waktu pas kalian main di sini kalau gua sih gacor terus ya bosku bisa dilihat dari video-video lain video-video gua sebelumnya bosku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 kalau lagi hari cut, ya kalah itu hanya sulitan aja bosku ya. Jangan dijadikan terus-terus kalah ya bosku. Makanya jangan bermain asal pak triple. Wait, anjir berapa tuh kali kulit Bangke, bangke, bangke, bangke, bangsat hancur. Benar lo RTP-nya lo. Ais dapat bosku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 Mana lagi kali seratus yang lagi, anjir bosku. Langsung auto jadi 500.000 ribu saldo kita bosku. Tanpa spinnya, bosku. Gile loh, gile lindro gile, gile banget. Asli si indro gile banget lendo, gila. Nah kalau kayak begini kan tanda tandanya bakal mantap sekali ya, bosku. aduh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 Oke, okay, bagaimana kalau kita buy spin dari dulu bosku? 620.000 enggak apa-apa kalau bonus pun nggak apa-apa ya namanya kita dapat gratisan tadi uang kaget gitu banget gue Sebentar aja langsung dapet loh, Kaget banget asli. Benar-benar kayak uang kaget ya. Wow. Oke. Okay. Uh. ini lumayan daripada lumayan awal-awal yang sangat bagus ya bosku uh, kali 10 gak connect bosku oke okay. merahnya merahnya gak connect juga ayo batu akiknya, yang kagak ada yang pecah. Ini batu akik. Ayo, tambahin lagi batu akik. Nah, hijaunya, hijaunya dong. Aduh, satu lagi tuh hijaunya pecah ya, bosku. Ini sinyal-sinyal yang bisa diandalkan nih. Bagi LTP tinggi kayak gini, harusnya sinyalnya yang jasmar, kocos, Atau kotak, tanpa gangguan ya, bosku. Pasti itu maksudnya kita dapat anjir, hampir maksudnya, Nyaris banget tadi maksudnya dua kali, petir kali seratus sama kali dua ratus lima puluh kali itu, itu ya. kan nggak ya konek bosku, yang konek sekali seratus doang. Emang ya, main inces ini mantap sekali, joss gandos, top marko top ya, joss marko joss. bosku lumayan banget lumayan dapat 300 lagi modal 120 ya bosku ya Ada sinyal yang nggak bisa diambilin benar-benar ada ah, huh.